Nah sahabat kita jalan-jalannya seperti biasa, mapai-mapai pematang sawah atau galengan. Tapi cuaca uh, sore ini agak dingin-dingin empuk, ada tiris-tiris. Tapi mudah-mudahan tidak turun hujan, supaya jalan-jalannya seru dan lancar. pas banjir bandang jadi kondisi sawah dan sungainya acak-acakan sahabat